Jalan ya ekstrim Halo selamat sore sahabat Jema, kali ini saya nyuri di danau menyatu di alam terbuka ini saya. berada di pelosok negeri, tepatnya di pulau kalimantan di daerah ketapang Matahari mulai terbenam di bukit. Saya berada di Pulau Kalimantan. Ketapang Keindahan alam terbuka Di danau yang Begitu tenang Ini masih alami Inilah kuasa Tuhan Ini masih alami Dan